Siapa Mas? nyari Mas Hanafi. Mas Hanafi. Oh, Mas Hanafi. Hanafi! Hanafi! Yo yo what's up bro? Okay, bro, Hari ini kita akan pergi lapangan Gajah Mada. Kita mau ngapain di sana? Kita mau potong rumput, guys kita akan pergi lapangan gajah mada kita akan bantu teman kita yang lagi potong rumput karena sebentar sore kita akan latih bola lagi guys. ini seru banget nih. nih ini sudah bawa latih bola nah. oke, okay. kita langsung aja ke lapangan gajah mada kita bantu teman kita ya oke, okay. ikuti terus Uh, Oke okay, Bosku, kita udah sampai di lapangan wajah. Nah. Okay. Kita ke latihan di sini selesai. Oke, okay, bosku, Atas gitu ya Atas gitu hey, ya Lalu, cara dia gambarlah. di bosku hasil potong rumput putai masin itu nah, kita agak sabar untuk latihan sore kita sore bro Gagatian nyobain itu cuma didorong doang gampang. Nah, awal jangan lupa subscribe deh. Jangan lupa subscribe Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, gelap, bro Wah, wow, udah lumayan nih Udah selesai setengah, bro wes sederhana <SILENCAN> Nah, nih, udah bersih Wah ini ya. <tuh> Kalau masih kuat kita gak usah ganti dulu, kita biarin aja ntar kalau capek baru kita ganti. Wah, ganteng, lucu nanti. Pakai wale anaknya. Siapa namamu? Gapin. Kevin. Kevin. Gabin. Gabin lo, oh, Gabin nama Gabin. Mana bapakmu? Lu ke tangan. Mana bapakmu? Gabin mana bapakmu? Wah, ini saya gak yakin kalau saya nanti akan kuat lari. Aduh, ini berat badan sudah mulai naik. Tanya nggak pernah olahraga, sekarang kita udah bisa olahraga di sini lagi, guys. Jadi mudah-mudahan saya makin kurus. Aduh lumayan enggak bosku Aduh udah senang banget nih Nah udah besi Tapi di sebelah tanah masih tebal Hai, hai, bosku lapangannya udah bersih hai, sore kita latihan ya oke, jangan lupa subscribe terima kasih buat kalian yang udah subscribe Suwone. gamer bosku, gamer gamer gamer hai, gamer. ini gamer bosku. Bilang dulu, subscribe bosku. Subscribe bosku, subscribe. Cemun, oh segini, tapi senjatanya. Oh, player memang ya. Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Udah gak sabar, saat sore kita latihan. Tenang juga, Idul. Dia kuat. Oke, deh. lapangannya kurang rata ya di sini bagian rendah dan di sana itu agak tinggi. Jadi dia tuh agak apa ya, agak menurun di sini itu agak menurun lapangannya tanahnya secara rata. <tuh> kalau gestul tanahnya sih empuk. Bagus tuh kalau enggak terlalu keras, enggak berbatuan seperti yang di ketulungan itu lapangannya dia keras karena bekas kelapa sawit yang ditebang jadi tanahnya itu tanah merah dan keras dan juga banyak batunya itu kalau jatuh di sana tuh otomatis langsung butuh langsung berdarah Tapi kalau di sini enak tuh tanahnya asik dan lapangan ini enggak terlalu luas ya ini buka, ini standar lah. Oke bosku, kita tetap terus. aduh ngap juga bro udah lumayan luas nih habis bensinnya tinggal dikit lagi tuh nggak segini survive istirahat dulu bosku nah, wah ada teman lagi manjat langsat nih wah katanya sih manis langsatnya balas nah, ini balas ini yang punya langsat manis belum ya, ini Atas juga diknya, hmm. oh. manis, manis bosku, laukatnya manis. Tapi Hanapi Mas, panggilan Hanapinya. Hanapi, wah oh, Hanapi. Nyari siapa Mas? Nyari Mas Hanapi. Mas Hanapi, oh Mas Hanapi. Hanapi, wah oh, Hanapi. gila lupa subscribe, aku subscribe bokeh Ini pun tuh, gue nih, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, bosku, hmm, emang, sepuluh meter ego. Ya, woi woi, oke okay, bosku, udah selesai nih, motor rumputnya udah selesai, walaupun ya udah bersih bosku. tar lain, like, tar sore kita latihan ya. Wuhuu Oh ya udah bersih Terpunggu Gede Sebetulnya kita dapat keringat Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan kita akan jadi kurus lagi Oke bosku Balik dulu ya Oke saya ketemu nanti ya. Oh. Oke okay, bosku lapanya udah bersih Wah nih. Tak sore gitu Oke okay, bosku udah sampai rumah Kita mau mandi dulu baru tidur baru kita latihan Oke okay. Oke okay, bosku Aduh udah mandi nih Oke okay, guys kita mau istirahat dulu Tak nah, sore kita main bola Videonya udah dulu ya Oke okay. Jangan lupa subscribe guys Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe Oke okay, Suwon so Aku pamit.